Oke guys, kembali lagi di sini bersama gua yaitu yang selalu ngasih info-info slot gacor buat kalian semua ya guys ya. Jadi di sini gua bermain di mana lagi kalau bukan di web kesayangan gua yaitu di Rupiah 138 ya guys ya. Karena di Rupiah 138 gua selalu dikasih nikmat-nikmat ya guys ya. Dan di sini gua bawa modal receh-receh aja yaitu Rp 64.000 ya guys, Rp 64.000 guys, cuman bawa 64.000 dan gua mencoba untuk gambling di rupiah satu dan ya ini adalah BU kesayangan gua kenapa, kayak gitu karena ini selalu ngasih setiap hari uang jajan buat gua guys ya. Oke, paksa aja, ayo, cus. jangan dikasih kendor. Cus. Jangan kasih kendor, cus. kasih jas biru. Oke, okay. nggak hmm, mau dipetir, belum mau dipetir ya, guys? Ya, buat kalian semua, jangan lupa untuk selalu support gue dengan cara klik tombol like, share, komen sebanyak mungkin, dan di-subscribe tentunya, ya, guys. Ya, karena semua itu gratis, tidak memakan biaya ataupun ngeluarin apa-apa, guys. Ya, cukup kalian keluarkan ketikan jempol kalian guys ya. Jadi biar apa? Biar gue untuk selalu semangat mencari konten-konten tiap hari buat kalian semua, guys. Oke, modal gue tinggal 16.000, coy. Sabar. Oke, bintang pecah. Paksa, hmm, belum mau paksa, guys. Ini udah deg-deger ini ya, guys ya. Karena hmm, ya, tapi lagi bagus sih, si Inces hari ini ya kan karena gua tadi lihat juga di sosial media juga banyak banget orang yang klaim di Starlight Princess kali-kali merahnya juga banyak yang keluar guys jadi apa ya makanya ini gua langsung saja nyocol di Starlight Princess dan di web rupiah 138 bah, hmm, tinggal 14.000 cok modal gua cok ijonya pecah, bintangnya paksa Mm, love nya malah. petir ces, mm, anjing bintang kurang satu, nyentot nyentot. Aduh inces, tinggal 19, 19 eh, 11 ribu 10 ribu ya guys ya. Tinggal 10 ribu cok Apakah? Mm, aduh ces ces. Yaelah, masa? Ya eh lama sekali depo lagi ces ces. Mm. Paksa ces, paksa, paksa. Gak mau dipaksa skaternya guys guys Gak mau dipaksa loh Gak mau dipaksa ya gua bingung Gue mm, putar Udah habis abis lah ya habis abis lah ya Buat apa lagi kan habis-habis ya kan Udah nekat gua Kalau habis ya abis lah mm, Skaternya muncul pula babi Di akhir-akhir cok Duh Gak mau juga mm, Anjing Anjing Dikasih kesempatan mm, Gak apa-apa kali 18 Hmm, nggak apa-apa dikasih nafas lagi guys ya. Saya masih dikasih nafas oleh Rupiah 138. Karena Rupiah 138 tidak pernah ingkar janji. Dan selalu tidak pernah lama untuk soal proses withdraw guys ya. Karena di Rupiah 138 kalian mau withdraw berapapun. Bintang ces. Bintang ces. Petir mati cok. Kali 50. Kalian tengok anjing. Modal gue tinggal 6000 babi cok. Ini cuma tinggal astaga. Bah! Gua bilang apa, guys? Gua bilang apa? Gua bilang apa? satu tiga 138 selalu ngasih uang jajan buat gua ya, guys ya. Inilah gua bilang tidak pernah ingkar janji ya, guys ya. Bodoh, langsung dikasih kemenangan Cok Dan dikasih sensasional. Bah! Udahlah, nggak pakai lama-lama lagi, gua bakalan ini ya guys ya, karena hmm, kapan lagi, kapan lagi, cok, gua modal enam puluh ya kan, enam puluh dan dikasih kemenangan kayak gini, lu mau ngejar apa lagi, lu mau ngejar apa lagi, coba, kalau jadi gua ya udah, withdraw aja, tapi sambil nunggu temen gua datang ke sini, gua sambil cocok cocol ya guys ya, dan jika kalian mau ngikutin triks dan pola dari gua. Langsung saja ikutin dan jangan lupa untuk bantu dan support gua dengan cara Klik tombol like, share, dan di subscribe ya guys ya Oke, kita kembali lagi ke game ya guys ya hmm, Mimpi apa gua semalam cow? mimpi apa gua semalam ya, mimpi apa Dikasih segini loh guys Cuman modal, uang gue tinggal tadi, pas pasan tadi, pas-pasan ya guys ya Tinggal pas-pasan, eh niatnya bukan pas-pasan sih tapi ya mencari keberuntungan dengan modal receh ya guys ya. Tapi dikasih apalah dari kasih ribu cuk. Tapi ini gua belum belum gua cobalah, cobalah. Tapi yang nggak akan aku habisin juga. Ini gua cek pola-pola lagi. Kalau memang menurut hmm, kali 10-nya enggak tahu, nggak konek, cuk. Kalau memang ini menurut gua udah mau udahan. Ya ya udah. Gua mau cabut aja ya guys ya. Tapi gua masih mau cocok cocol buat kalian semua. Tentunya guys ya. Jangan lupa kopi wujudnya guys ya. Jika kalian tidak ngopi bisa kalian nyusu guys. Kalau gua sih nyusu tapi susu gantung ya guys ya. Hmm. Mantul susunya guys. Oke kuning. Ih di lagi, guys. Tambah lagi, ces kuningnya, ces oke bulan bintang, bulan bintang gak mau connect, bangke, bangke waduh ini kayaknya udah pertanda, guys ya, cok, pertanda gua mau withdraw, guys ya, tandanya ini gua mau withdraw, guys, jadi buat kalian semua, thank you, thank you yang selalu support saya dan selalu menonton video dari saya, guys ya gua pamit dulu guys karena gua mau keluar bibali Taufik balidaya. Daya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh